Assalamualaikum. Apa kabar semua? Aku harap semua sihat duduk di rumah putihkan rangkaian COVID-19. Okey. Hari ini aku nak share uh, pasal kempen-kempen yang terdapat dalam Facebook Ads Manager. Okey. So, kepada siapa yang baru dalam channel Yesamron, ke sini aku akan banyak belitah pasal digital marketing. Khususnya Facebook dan Youtube So, kepada siapa yang baru nak melihat Facebook ad, Aku rekomenkan Hampir subscribe dan tekan Loceng tu supaya Hampir dapat uh, info Update tentang video-video baru Aku sharing lah So, kita buka Ads Manager Okey, Ada banyak steps satu ni boleh pecah lagi Tapi hari ni aku nak focus on engagement saja. Sebab dalam engagement saja pun Dah ada 3 Tapi aku tak mau ambil 3-3 ni Macam video aku yang video ku yang dah ni apa nama yang murah tu yang, yang popular lah dalam situ channel ku ni aku bagi tahu post engagement page like adalah terbaik tapi event respon tak payah membazir duit sebab apa event respon bila kamu buat event respon nombor S orang tekan interest pun duit dah bayar tapi tak tahu orang tu pindah event hang so tak bagus lah kot okay. kalau tanya aku apa biasa post engagement dengan page like macam ni Post engagement, dia murah dan dia senang bagi ke orang, dia senang sampai ke orang lain dengan kos yang murah ha, tu ayat, ayat sebetulnya dan orang, orang akan mudah untuk like, comment dan share post engagement ni sebab, aku tak tahu sebab apa tapi memang di antara yang aku paling suka lah, campaign yang aku paling suka dalam XMAGIC adalah post engagement tetapi, page like pula kos per klik dia mahal, aku benar buat yang baru ni, yang latest, yang skupang 4 beladik tu mahal tapi dia penting sebab dia nak kumpul Laika -er. kalau hampa tengok uh, Facebook page yang banyak Laika -er, yang sifu-sifu yang dia punya 1M apa kadang 400 ribu 500 ribu 600 ribu kalau siapa buat page page dia uh, dapat Laika -er tu daripada salah satunya menggunakan page like tapi page like aku tak dapat lagi cara murah nak untuk Per Perklik tu jadi murah Tak dapat lagi Kalau dapat Aku akan share dengan apa Dan aku pun masih testing sang Kita sama share So personally Kalau tanya aku Yang mana paling best Post engagement lah Sebab Post engagement Dia boleh jadi even tu Dia tu like Post hang Add sang tu uh, Yang buat tu Kadang-kadang Dia boleh ter-like Kalau dia suka Dia boleh masuk Page dia like Tu memang bonus gila lah Sebab Cost dia boleh sampai 0.01 set so amat berbaloi lah kalau hampa buat post engagement ni hampa perah macam lah dump in maksudnya masukkan bajet banyak-banyak dalam post engagement bagi aku berbaloi tetapi kena tengok matlamat kempen hampa Tu macam aku kata tadi kalau matla matlamat hampa nak murah tapi pi ramai orang dengan kos yang murah dan berbaloi post engagement tetapi kalau page like ni adalah hampa nak kumpul ikhrak hampa masuk dalam hampa punya like hampa dalam page tu bila dah masuk betul hampa Buatlah posting-posting selalu So orang akan nampak lah So itu saja Untuk Kampen yang aku terangkan Dia ada banyak So kita One by one lah So hari ni Post engagement dengan page like So mana satu nak buat Terpulang Tepuk dada Tanya bajet lah Okay itu saja daripada aku Aku harap video ini bermanfaat Kepada siapa rasa video ini bermanfaat Tolong Like, comment dan subscribe Dan siapa yang pernah buat ads Tolong komen ke bawah Kut-kut Aku boleh belajar benda baru Dan hampa boleh share pengalaman Hampa buat Post engagement ataupun page like itu saya bedaku bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mbah hapus inilah